min Bendungan Jati gede Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, saudara saudara semua di channel saya. Saya berada sekarang di kampung halaman, ya, di Jati Gede. Nah, ini bendungan Jati Gede. Lihat dari belakang, hmm. ini Sungai Cimanuk, tempat dulu waktu kecil main-main di sini. Hmm, ini jembatan yang membelah sungai Cemanuk yang menghubungkan dua desa dulu waktu kecil saya sering main di sini di sana Nah itu jalan yang di atas. Ada cerita tragis menimpa keponakan saya. dia dulu sopir di waktu pembangunan proyek titik ini waktu pembangunan proyek titik ini dia sopir pas malam-malam kejadiannya -malam, ya itu mobil dari sana harusnya kan belok ke sini nih konakan saya mungkin dia waktunya udah waktunya meninggal dia langsung ke lurus ke situ dan itu ke bawah situ Nah, jadi saudara-saudaraku, keponakan saya dari jalan situ malam-malam. seharusnya Harusnya kan belok ke sini nih, belok ke sini. Dia lom, lurus lompat ke situ keponakan saya itu bawa mobilnya ke situ dan ke sini. baru ditemukan tiga hari ya kejadian konakan saya itu. Nah dulu, dulu saya sering main-main di situ tuh sama ketonakan itu tuh. Sering mancing bersama. Nah di situ ada si ada lewi, lewi namanya Louie Bird. Tempat mancing saya sama ketonakan itu.